wahai Syekh Syekh ini dalam bahasa Arab tiga artinya bisa hal dari tiga, bisa orang tua Syekh bisa orang alim, bisa orang kaya jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi Syekh dianggap orang alim Allah, Allah, Allah, Allah. ada kisah yang lain teman-teman sekalian kisah Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad rahimahullah dari empat madhab tadi Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, dan Ahmad Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Mantap yang keempat, Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau. Beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau, beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana? Gak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu. Imam Ahmad tiba azan maghrib lihat masjid ada satu masjid masuk masjid itu solat berjemaah orang tidak tahu dia kerana zaman dulu orang tidak ada foto tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini tidak kenal habis solat maghrib Imam Ahmad duduk sedikit baca Al Quran azan isya dia ikut solat selesai isya Imam Ahmad pergi ke bojong masjid mau tidur marbot masjid datang marbot masjid datang dekatin wahai sheikh sheikh ini dalam bahasa Arab tiga artinya bisa satu dari tiga, bisa orang tua, syekh, bisa orang alim, bisa orang kaya. Gitu kan? Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi, syekh dianggap orang alim. Bisa aja orang tua, gitu kan? Dipanggil, hai syekh, orang tua maksudnya. Ngapain Anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir. Nggak kenal orang siapapun di kota ini, besok pagi saya mau pergi. Nggak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu gak ada penginapan-penginapan, kayak kita sekarang banyak hotel segala gitu. Kata Marbotnya nggak bisa nggak bisa Mesin nggak boleh tidur. Kata Imam Ahmad saya didorong dorong keluar dari masjid. orang ini ya tahu kalau ini Imam Ahmad. Kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini Marbot, masya Allah istiqomah nih gitu. Keluar dari masjid ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad dan orang yang sudah pergi Imam Ahmad lihat ada teras masjid tidur di teras masjid. Balik lagi Marbotnya. syekh, ngapain sini? Musafir mau tidur ada tempat nginap nggak bisa sih. Teras pun nggak boleh peraturan. ini saya bilang tadi istiqomah luar biasa. Imam <laughs> bilang saya didorong dorong ke jalanan, dorong ke jalanan. waktu saya lagi didorong ke jalanan ternyata masjid bersebelahan dengan e, kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan syekh, dipanggil Imam Ahmad. Silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang saya punya rumah tidak jauh dari sini. Ini kios saya ada, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, Besok anda mau pulang silahkan Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Kriminal ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Muhammad tertarik dengan itu. Dia bilang setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilai. Astagfirullah wa ilai. Terus lisannya gak pernah berhenti nih astagfirullah wa atubu ilai. Kecuali mama bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti istighfar lagi. Selalu begini. Kata Imam Muhammad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang sudah lama dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad, sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik. Dia bilang sudah lama dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, "Masa maratu istighfarik? Apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini?" Kata dia, "Tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih" tinggal satu yang belum Allah kasih kata Imam Ahmad apa itu dia bilang saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad lah <SILENCIO> oh, ya kisah nyata Imam Ahmad mengatakan Allahu Akbar istighfarmu yang membuat saya datang ke kota ini tidak tahu kenapa istighfarmu yang membuat marmer masjid mendorong-dorong saya keluar masjid istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini tempat praktik ke rumahmu karena saya adalah Ahmad bin Hambal. Sayyid Al Ahmad Ibn Hanbal Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa Permintaan apapun didatangkan Seorang alim ulama biasa didatangkan Ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini kerana istighfarnya Jadi memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar Hadis Bukhari kata Nabi SAW Siapa yang mulazama selalu istighfar Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka